Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. O fammata au ko tum ala kombikum wa Waka ayim min nabihin talama ahurib biyuna kathir في Robna filana <tellan> dunubana wa is terjemah surat ali imron ayat 144 sampai dengan 148 aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dan Muhammad itu Tidak lain adalah Seorang Rasul Sebelumnya telah berlalu Beberapa Rasul Apakah dia wafat Atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya Barang siapa menghendaki pahala dunia Niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pula padanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan beberapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak menyerah kepada musuh dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak ada ucapan mereka selain doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir Maka Allah memberi kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat Maha benar Allah dengan segala firmannya dan dialah yang maha abu. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.